Oke ya, suara Arab. Oke. Okay. Kata satu seperabu ya. Ini ya. Bambu kuning. Ini kertasnya kertas kebos. Tidak ada tikus-tikus lagi. langsung Masuk acur so, Jadi 1000 ya. atas tes kadar bajanya nih terus ditutup dawasan aman terus tutupnya dapat terus, belum belum Kes, ya. Uh, ya. masih sejenis pedang PL tapi ini berkumis. Nah, ini kumisnya ya. Gagangnya masih tanduk kerbau. Pedang Laskar berkumis panjang bilahnya 80 cm. Bentuknya sama. Kita tes ketajamannya dulu ya. Kita tes kadar bajak. Ini pakunya ya. Yes. seperti tebasan aman, aman mas bro tidak dong kadar bajanya mantap kita tes di aqua mantap pedang PL berkumis